Halo, Mas. Ya, halo, tanggal 5 ini ada kejuaraan senam, sampai ke O, saya harap senam. tat <laughs> tat Asrang tang, <tik> tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, Gracias. ku hider henggalkan neneklah lublah engkau denganku hider henggalkan neneklah lublah engkau denganku hider henggalkan neneklah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 Malah peluk, malah peluk adek gue WK WK WK. Ya, engkau denganku, hider hengalkanlah, nengah. Belum dibuat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 Ya. Si. Apici, apici, apici. Ma parlami. ha Coba ini yuk. Enak. <tell>